también Tengok harganya empat ratus sembilan puluh sembilan, totalnya tiga ratus nanti. Kalau kena diskon, ini lebih mahal lagi lima ratus nah. paham gak? Ada lo baju yang tujual jual kemarin. Iya kan? Ya, oh, ya, Tapi bahannya sama. Ya. Berapa itu harganya? harganya 130. Kak, uh -huh. aku beli Oh. lupa jangan tangan mulut ini kau foto sini cepatlah foto sini iya iya itu ya itulah hmm? orang orang jawa yang panjang-panjang biasa ini kau hanya aja Ini mau emas takar jam wow lima ribu altem di Rp50.000 oh, tuh lima, lima, lima, lima. cuci gudang itu yang besar adek aduh-aduh naik dorong-dorong Iya dek dorong sana dek ada deh trolinya tak bisa tangani. eh dek Aku naik odong-odong untuk adu uh, cantik-cantik, beling-beling. Oh, oh Ini dia cantik, dek. Dulu situ. Ha, ha. banyak dek. Adek suka yang mana? Adek suka yang mana dek? Wi ada tesnya tuh. Ada tas-tas. Oh Coklat Singapura sing -sang -sang. Oh, harganya? Semua varian dua puluh oh, banyak sekali Ah, oh, beli apa? Ini udah hitung ya? udah hmm. kau it. oh, itu itu. Itu. Mana? itu. Ini. Ya. Ini janji orang-orang. Uh. Ini oh, bayarku. Mau <laughs> ke mana, TV-nya sudah sampai. Bisa tak? habis ya? Habis. Oh, pandai kau habiskan airnya. Nah, nih. Masih ada kan? de pandang sini buat buatin <coughs> ih tak mau dia <coughs> tak mau dia <coughs> enak takkan enak otor Suka Dek, adik. adik suka ya Dek. Macam bermain wahana. Ah, oh, manjat, manjat. Adik manjat Oke, okay, kita lanjut ke Desi Mall, guys. Ah, sentang. <tuh> Ney <SARMEN> <SILENCIO> ya, mana? Ya, ya udah aku pergi naik dulu situ sama kabar jemput ade. Bayar lo. Bih, dia tak pandai lo, kau duduk. Pipi belakang, ade tengah. tengah belakang. Aku maju depan. Oh, adek depan. Ya. Yeah. Adek pegang sini, dek. Nah. Tengoklah sini. Dadah, El. Eh. <laughs> Ada studio foto langsung Foto langsung jadi Wah, Kayaknya kami mau foto langsung jadi nih Sini, kalung-kalung, kalung-kalung di sini. Wah, banyak dek. Wah, ini bendo-bendo dek. Kasih lucu. Wah, sensitif bendo-bendonya dek. Anggir mamak lu, bendo Eh, dia suka ke bendo enggak? Sebelah situ ada bendo-bendo. Hah? Tidak bendo apa? Lagi ya. Tapi lunter dia. Oh, penasaran. Kok bisa kok penasaran? Hmm. <gat> penasaran aku itu aja kecil tuh buat. tapi Mama besar. Gak mau Hah? ada sebe itu, itu sebelahtu apa bros ya <tik> nggak ada punya laki-laki sini punya perempuan semua Hah? Orang suka pakai, nah kayak gini, nah Hah? Ini ini loh, banyak, iya, banyak. memang Tidak ini anting-anting jilbab tiga. tuh. <tuk> Hei, Bu, ini anting-anting jilbab tuh. Nah. Ngambil apa ini, Terus? ikat rambut banyak sekali di sini ikat rambut ah. ikat, lambut, dek. Adik, ikat rambut dek ada ikat rambut adek ya ada yang kelaparan Oi. abang kelaparan ya aku marah tarik kursimu nasinya Tenang, mah. nengok tengoknya sampai ketiduran ikut mak-mak belanja. Iya, ya, kata orang nih, apa mau boleh tahu? Belanja belanja belanja belanja belanja Biar lah dek, kau oh, dek hmm. Tengok lagi ada lagi nak Oh ini mobil polisi loh Mau Kau mau yang polisi atau apa? Mau ini Hah? Ini. Mau polisi yang lain Ini gak cah jalan lho, pak? Mainan tuh Senang kan? Udah beli mainan? Hah? Oh, oh, energi, oh ya? banyak sekali sekali sepatu sepatu sepatu sepatu murah-murah murah-murah yang murah, baru murah. yang baru yang baru yang baru yang baru nah ini dia sepatu dewasa anak-anak ada ya katanya sih murah tapi tak tahu berapa murahnya nih murah. Oh murah lah Oh iya nah. ditunggu apa lagi guys yang mau ke batang silakan ya. Nah nih ku foto ini foto anu tokonya ya dekat Nagoya City Walk.